Walau yang aku walau yang terus. bau air pas BLEH oh, oh. Walau jadi, jadi yang pacarmu Walau jadi, walau yang kau setan uh Oh oh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja Masih bersama saya, Samudiraf Salbaskoro Ahmad Seperti biasa kali ini, Admin Mama kembali, yaitu Mabru Aisyu Speed. <laughs> salah Maksud saya Mabru Lur Haris ya teman-teman <laughs> Saya keinginnya Mabru Aisyu speed mulu Kali ini Mabrulur Haris itu, saya baru-baru ini dapat video Mabrulur Haris itu dari Facebook ya teman-teman Dapat videonya Mabrulur Haris dari Facebook, dia nyanyi lagunya Ya sebenarnya video ini ada di Youtube, Cuman admin kurang tahu sumbernya dari mana Kalau ada yang tahu sumbernya, mohon kasih komentar di apa konten video ini ya teman-teman Kasih komentar, Tata Semati nama saya Ntar tambahin di deskripsi uh, Kali ini si Mabrulur Haris itu nyanyi lagunya Mbah Dukun Ada Mbah Dukun, sudah ngobatin pasiennya gitu Kita langsung putih aja suplikanya Mabrulur Haris ketika dia nyanyi lagunya Mbah Dukun Alam, alam Mbah Dukun ya teman-teman Lagu ini pernah viral di masanya, pernah fenomenal pada masanya pokoknya Top terutama yang generasi 80 90 itu pasti pernah dengerin lagu ini di masa-masa itu. Oke, kita play aja. Lur Haris Mbah Dukun. Mbah Dukun, Dukun ini yang kau masih pasenya. He he he. he. Yo katanya, sikak yang digunaku. Sikak yang digunaku. Yang pada pas sapret. Yang pada pas papret. Nyong korop sabar. ada ku masih yak kau cermata. Oke. Okay. Wala yang aku Wala yang terus. Kau air pas tempur. Wala jadi jadi yang pacarmu. Wala jadi wala yang kau setia. Kau percaya? Kau setan? Siapa? Siapa? ada tulis saya warna kepala desa lelah kepala desa Badukun Aku pegang-pegang aku, aku Yang lela kau masih milikku Ses! Ses! Yes, sir! Badukun. Aku pegang-pegang aku Aku pegang-pegang aku Yang silelah yang jadi milikku Ase. Bola Oh, selamanya selamanya oke okay, siap Bu ses gitu dukun wah dukun mabrul Lur Haris mabrul Lur Haris Dia nyanyi lagunya uh, ini kan Lur Haris kan berasal dari Gorontalo ya teman-teman. Kira-kira bahasa Gorontalo itu mungkin Ya nggak ya dia itu nyanyi campuran sama bahasa gorontalo, ya apa enggak? Admin juga kurang tahu karena lagu yang setiap lagu yang dinyanyiin sama Mabur Lur Haris itu pasti liriknya itu berubah drastis. <tuh> Mbak dukun, aku yang pegang-pegang aku. <tuh> Lur Haris. <tuh> Bro Gokil hari, Saya selalu suka selalu lagunya Alam, Alam Mbah Dukun itu dulu dia sekitar tahun berapa ya bro? 2003-2004 atau 2006-an ya, lupa saya Pokoknya dulu lagunya apa, Bang Alam yang Sabu sama Mbah Dukun ini fenomenal banget Apalagi kalau di pasar-pasar ya, pasar-pasar tradisional itu banyak orang yang jualan kaset Kasetnya Bang Alam dan sekarang Mabrulur Haris nyanyi lagu ini dengan lirik yang berbeda Oke, sehat selalu Mabrulur Haris, sukses selalu pokoknya sehat terus Kalau sehat mau ngapa-ngapain enak ya <tuh> Mau ngapa-ngapain enak Kalau sehat itu ya pokoknya sehat selalu untuk Mabrulur Haris Oke, cukup sekian reaction dari admin Semoga menghibur dan menyenangkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh